Iya, dia tuh sukanya ngasih janji palsu kan bete. Kasih yang asli dong, kayak perasaan aku ke kamu. Di ujung dunia pun pasti aku datengin. Jam berapapun kamu butuh, Hah? aku selalu standby. <tuk> halo, halo, halo. <tuk> <tuk> aku 24 jam buat kamu, karena kamu nomor satu. Oh. <tuk>